Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita ke unggahan pertama persahabat ya. Ini ada unggahan spesial banget di The Elastic, kena prank nih oleh Bang Rico dan Valdi Akbar dalam sebuah percakapan yang diunggah oleh Rico Park. Tentunya Dede Lesti mengira bahwa Bang Riko tentunya ulang tahun. Bersahabat, ya, Dede Lesti disitu mengucapkan kepada Bang Riko, "Cie, ulang tahun, aha!" Barakalofi umrika sehat, panjang umur, yaka cepet kamu jodoh, cepat ketemu jodoh. Amin. Itulah ucapan doa selamat ulang tahun kepada Bang Riko, tetapi yang tentunya yang diucapkan tidak berulang tahun. Bersahabat, ya, ada sebuah balasan pesan. WKWK ngakak ini mah Riko Ultah tanggal 4 <laughs> Langsung aja sontak dibalas oleh Dedek Lesti Aha kena prank sumpah kena mental kata Dedek Lesti Aduh begitu polosnya persahabat ya Dedek Lesti terkena prank oleh Bang Riko dan Valdi Akbar Ini luar biasa banget Tentunya kita lihat bahwa listrik Rizky Jura sangat akrab sekali dengan teman-teman akrabnya Rizky Bilar masa ya luar biasa, suatu kebanggaan buat kita semua para fans postingan tersebut juga tentunya baik sekali dikomentari oleh para fans Ini salah satunya dokumentar dari akun Instagram Lalu nang yang berkomentar si Abah tahu kan si Dede polos gampang kena prank tuh Persahabatnya sakit polosnya Dede Lesti tidak tahu bahwa meng Riko tidak berulang tahun ya dan Luar biasa memang tentunya kita bisa melihat bahwa keakraban Lesti dan teman-teman Rizky Bila suku luar biasa Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kesehatan amin ya Robbal Alamin Kabar berikutnya Persahabat di sini ada unggahan dari Bu Harsiwi di akun Instagram pribadinya. Tentunya kembali tak bosan-bosan, Ibu Harsiwi menyatakan kepada kita semua Les Lovers untuk catat tanggal dan hari serta jamnya Persahabat ya dalam acara puncak kisah cinta Lesti dan Bilar yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Juni jam 3 sore dan tentunya restu keluarga Lesla akan dihadirkan jam setengah tujuh malam. Dalam postingan tersebut Ibu Harsi pun menuliskan sebuah kalimat caption di situ dituliskan, "Hamin 2 kita doakan bersama agar acara berlangsung lancar dan semua diberikan kesehatan ya sahabat. Jadi persiapannya sudah sampai mana hari ini? Baju kebaya, cemilan, tisu dan remote di tangan pastinya." hehe, dicatat jamnya ya lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Itulah caption yang dituliskan persahabatnya. Tentunya jangan sampai ketinggalan sedikit pun tentang kabar-kabar persiapan Lesti menjelang lamaran bersama Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga. Tentunya ini ada unggahan terbaru Rizky Bilar, para sahabat ya. Tentunya kapelan nih Kita lihat kalungnya Bang Bilar Wow, kayaknya nih Aura bapak-bapak sudah terlihat dari waktu wajahnya Rizky Bilar pasabat ya Yang mana sebentar lagi akan melepas lajang nih Wow, luar biasa pasabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Rizky Bilar bisa membahagiakan Dedek Lesti Kejora dalam postingan tersebut juga nanti dari repost oleh akun Instagram Leslar. Haduskor History ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, "Cie, kapalan murus si kakak sama bapak-bapak." Hmm, katanya ya, tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan juga nih dalam postingan tersebut. Ya, nih ada komentar dari akun Instagram. Bittersweet2402 mengatakan Kan dia calon bapak-bapak anak 11 min Bentar lagi juga dia hobinya main catur Sambil ngopi depan teras Aduh saya <tuh> sering terbaik mudah-mudahan Rizky Bila selalu diberikan kesehatan Dan tentunya memberikan kejutan-kejutan bahagia Untuk para fans khususnya Leslar Lovers Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga ya Kita lihat Ini tentunya postingan so sweet banget Dedek Lesti Kejora bersama Alma Bellenata Lestinga nah, ini telah diunggah di akun pribadinya Alma Bell ya Saking gemesnya tentunya kita merasa bahagia Yang mana Lesti Kejora tentunya akan sebentar lagi menikah Dan tentunya pastinya akan mendapatkan Lesler Junior Makin gemes makin penasaran dan makin gak sabar menunggu Lestler Junior tiba para ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus untuk Dedek Lesti Kejora dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian. Ada tentunya dari Lesla 23 Ruth official mengatakan, Duh, kalian berdua gemes banget, jadi pengen bawa pulang Bang Bide. Wow, <laughs> luar biasa memang para sahabat ya. Lesti dan Amabel sungguh menggemaskan. Tentunya mereka memang luar biasa selalu memberikan tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Ke kabar berikutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah postingan ini info kembali tinggal dua hari lagi Mari kita semangat untuk vote dari Lesley Kejora di acara Jux Indonesia Music World 2021 tentunya kita harus bisa mengalahkan fansnya dari BTS persahabat ya kita buktikan dan kita tunjukkan bahwa kita kompak dan solid untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Postingan tersebut lagi post oleh akun Instagram Lesla Lovers Underscore Official Ada sebuah kalimat caption info juga yang dituliskan Captionnya semangat guys tinggal dua hari lagi Kesempatan kita untuk ngelewatin BTS buat video boost sebanyak-banyaknya Biar dapat 2 koin gratis atau top up koin kalian untuk vote Dede di Kejora Di Jima 2021, ID link ada di yuk, gas kentu Para ya, kita harus semangat, tetap kita harus kompak untuk mendukung karya-karya dari Dede Lesti Kejora Berikutnya ada unggahan spesial juga, ini kabar bahagia buat kita Kita dapatkan tentunya langsung dari akun Andy Taksari yang mana memposting sebuah info juga. Dedek Lestri Kejora akan hadir hari Sabtu tanggal 26 Juni para sahabat, ya. Tentunya bakal hadir dalam acara Digital Communication for Public Relation in Pandemic Era yang mana tentunya akan Tampil bareng orang-orang hebat para sahabat ya, Luar biasa, suatu kebanggaan juga buat kita semua Farah fans Dedek ini memang luar biasa The bestnya Selalu tentunya diajak dalam program-program Yang sangat luar biasa, hebatnya Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Dan tentunya mudah-mudahan juga kita mendapatkan Kejutan spesial bahagia dari idola kesayangan kita